Halo selamat pagi bersama saya Adinda Diki. Okay. Kita lagi di Pantai Tanjung Benar. Wah, sekali-kali Suasananya itu wow. Oh iya. Glow in the maze. Saya yang dan... Terus, cuma